Waspada oil sedang tertahan di area kritis. Secara umum, bias harian pergerakan oil terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound ke sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga oil terus bergerak ke atas dan menembus level 68.19, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 69.51. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983